Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, dan Salam Kebajikan Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai daya tarik interpersonal Dosen pengampu Bapak Doktor Fikri SPSI MPSI Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Alpagus Kuba. NPM 218110125. Saya sekarang mengampu jurusan di Fakultas Psikologi Ilmu Psikologi di Universitas Islam Riau, Bukan Baru Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai daya tarik interpersonal Apa itu daya tarik interpersonal? Daya tarik interpersonal itu sendiri adalah suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat seperti fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal itu sendiri, Nah, faktor yang pertama itu ada kedekatan, yang kedua ada keakraban yang ketiga ada kesamaan, yang keempat ada daya tarik fisik, yang kelima ada kemampuan, yang keenam ada tekanan emosional, yang ketujuh ada muncul perasaan positif, yang ke kedelapan adalah kesukaan timbal balik. So, penjelasan mengenai faktor-faktor akan ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan menegaskan mengenai kedekatan persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga yang berkatan atau di antara mahasiswa yang duduk berdampingan yang dimana artinya yang dimana kedekatan kedekatan fisik memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan persahabatan itu kata Pak itu kata tokoh yang bernama Atkinson di tahun 2008 yang dimana ia mengatakan bahwa kita sebagai individu Lebih cepat atau lebih Sering akrab Dengan orang yang berkata dengan kita Seperti tetangga Atau diibaratkan sebagai mahasiswa Yang berdampingan di sebelahan Nah Manusia atau individu yang berdekatan Memiliki potensi lebih besar Untuk menjalin persahabatan yang Kedua ada efek keakraban. Nah, efek keakraban terjadi karena adanya familiaritas atau disebut dengan efek eksposur semata-mata. Yang dimana, yang dimana semakin sering kita mengalami eksposur suatu stimulus maka semakin besar kecenderungan kita menyukainya. Yang ketiga ada kesamaan. Nah. Tanpa kita sadari, kita sebagai manusia akan lebih cepat akrab atau akan lebih cepat suka kepada orang atau kepada individu yang memiliki kesamaan yang sama terhadap diri kita sendiri. Baik itu dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk kesukaan, atau dalam bentuk kebiasaan, dan lain-lain. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesamaan geografis nilai-nilai sikap dan kepribadian merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut menuju persahabatan ataupun hubungan percintaan Selanjutnya, kepada daya tarik fisik, nah, daya tarik fisik itu menjadi salah satu faktor yang penting karena sebagaimana ras dan jenis kelamin, penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapatkan, sedangkan... Informasi karakteristik personal lain, seperti intelijensi atau kebaikan hati, tidak secepat tersedia dan kurang menonjol. Maksudnya, di sini ialah uh, kita melihat orang nih dalam, dalam mata kita. Nah, otomatis indera kita berfungsi dong untuk melihat uh, lawan jenis atau individu lainnya. Nah, itu bisa kita tangkap cepat karena indera kita melihat, oh begini nih bentuknya sih, ini nah begini nih tingginya sih ini, nah tetapi karakteristik manusia seperti sifatnya atau inteligensinya itu tidak bisa kita lihat secara langsung kita memerlukan beberapa waktu atau beberapa uh, tahap pendekatan untuk mengetahui bagaimana sih sifat individu tersebut bagaimana sih tingkat inteligensi individu tersebut nah itu kurang menonjol itu dia kelima ada kemampuan. Nah menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersama dan menyukainya. Mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, masalah, dan sebagainya. Nah maksudnya di sini ialah, uh, maksud dari teori tersebut ialah uh, individu itu cenderung lebih cepat menyukai atau lebih cepat merasa nyaman Jika ia merasakan kontribusi individu lain terhadap diri dia Nah, misalnya Jika kita memerlukan bantuan Atau kita memerlukan uh, support sistem dalam hidup kita Misalnya kita lagi ada di dalam keterpurukan. Nah, jika orang lain itu berkontribusi Atau memberikan kita semangat Atau memberikan kita nasihat yang baik Maka kita merasa akan merasa nyaman atau akan merasa lebih cepat menyukai orang tersebut gitu itu adalah salah satu yang penting yaitu kemampuan individu terhadap kita dan kemampuan kita terhadap individu untuk membuat orang lain menyukai kita selanjutnya yang kenapa adalah tekanan emosional Nah, bila orang sedang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan. Ia cenderung memungkinkan kehadiran orang lain sehingga timbul masa suka dan lain tarik pada orang tersebut. Nah, jadi begini, teman-teman, jika kita merasa dalam kecemasan nih, seperti uh, kita sedang ditimbul masalah, ditimpa masalah, seperti ada masalah keluarga, misalnya nah kita kan lagi sedih tuh itu adalah salah satu kesemasan. atau kita takut nih apa yang terjadi ke depannya nah orang lain datang tuh untuk memberikan semangat nah itu bakalan timbul rasa suka dan daya tarik pada orang tersebut itu sama saja kayak yang saya katakan tadi di kemampuan itu tekanan emosi nah di kemampuan itu effort effort maaf. kontribusi orang terhadap kita nah kalau ditekanan emosi lali orang lain itu apa namanya? mengatasi kecemasan yang ada dalam diri kita atau mengurangi adanya kecemasan dalam diri kita. Selanjutnya ada kayak yang ketujuh ada muncul perasaan positif. Kita cenderung tertarik dan suka dengan orang lain yang kehadirannya berbarengan dengan hadirnya perasaan positif bahkan meski perasaan positif itu tidak maaf bahkan meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan perilaku tersebut. Nah ter kadang kita sebagai manusia misalnya kita lagi merasa senang nih nah, kita lebih cepat mengukai orang padahal orang lain itu nggak berkontribusi atau tidak ada kaitannya dengan hal positif itu gitu. Jadi begitu teman-teman Nah selanjutnya ada kesukaan timbal balik Ini yang terakhir di faktornya. Kita semua merasa senang ketika kita disukai oleh banyak orang Maaf saya ulangi Kita semua merasa senang ketika kita disukai oleh, oleh orang lain Hal ini cukup kuat untuk menimbulkan ketertarikan tanpa harus ada kesamaan Nah jika kita tahu nih Kita tahu orang itu suka sama kita Nah kita juga suka, dalam Kita dalam keadaan suka. Nah, apapun itu, tanpa harus ada kes, adanya kesamaan tadi, kita juga bisa memiliki potensi besar untuk tertarik sama orang tersebut karena kita sudah tahu nih, oh, orang lain itu suka kita dan kita pun dalam situasi kita menyukai mereka juga. Gitu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip daya tarik interpersonal. Prinsip daya tarik interpersonal itu sendiri adalah Semakin kita tertarik kepada seseorang Maka akan semakin besar kecenderungan kita Untuk berkomunikasi dengan orang yang kita sukai tersebut Itu prinsipnya Prinsip daya tarik interpersonal Nah, manusia terlahir sebagai makhluk sosial Nah, manusia terlahir sebagai makhluk sosial Yang artinya individu sesungguhnya tidak dapat hidup seorang diri manusia akan cenderung terus mencari dan menjalin suatu hubungan dengan manusia yang lain di lingkungan kehidupannya yang nantinya akan menjadi tempat bagi basis kenyamanan dan keamanan di kehidupannya hal inilah yang membuat daya tarik interpersonal itu menjadi sangat penting dan utama dalam terus menunjang kehidupan manusia jadi intinya teman-teman kita sebagai manusia adalah manusia yang butuh adanya orang lain nah, cara kita untuk mendekatkan mendekatkan diri kepada orang lain yaitu ini dari tarik interpersonal itu nah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi saya dan saya minta maaf apabila saya ada salah kata dan salah penyampaian materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.